Sebaliknya waspadai jika harga dolar Australia US terus bergerak ke bawah dan menembus level 0.73302 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 0.72289. Sekian analisa forex untuk tanggal 26 Juli tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081